serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar menarik dan bahagia dari Leslar. Tentunya, bagi yang sudah mensupport channel ini selalu memindahkan buat kalian semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia terus, dan apapun yang dilakukan, semoga lancar dan dimudahkan. Amin. Happy weekend, semuanya! Persahabat, ya, kita awali dengan tentunya. Kabar spesial dari Papa Bilar yang mengunggah sebuah kata-kata dalam sebuah buku Perhatikan dan disimak baik-baik bersahabat ya, ini Kata-kata yang sangat luar biasa dari Papa Bilar Ini kata-kata di sebuah buku nih bersahabat ya Ini memang hobi banget membaca ya Papa Bini, keren banget Kalah bukan berarti Anda berakhir saat itu juga Kalah hanya tentang memberi kesempatan kepada yang lain untuk menang lagi pula Anda bisa memenangkan lomba lari tahun berikutnya Jika Anda lebih berusaha Masya Allah Mudah-mudahan tetap semangat Tetap berjuang untuk Lepapak Bilar Semoga idola kesayangan kita selalu sehat, bahagia Dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga berselamat kita lihat ya Cidukan semalam, masya Allah diunggah oleh Bang John yang ya, kebersamaan dengan Lesler Family. BBL memang selalu bikin salvok anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang pintar. Masya Allah, besok sudah ulang tahun ya. Siap-siap aja kejutan dan service yang akan disuguhkan oleh Lesler Family. Namun kita juga dibikin salvok dengan kata-kata yang luar biasa banget dari Bang John. Tidak peduli siapa kamu di masa lalumu. Manusia akan melihat apa pencapaianmu di masa sekarangmu. Hari ini Alhamdulillah silaturahmi dengan Bro Rizky Bilar dan English Dickie Ini keren banget kata-katanya persahabatnya. Tidak peduli Bang John siapa kamu di masa lalumu. Manusia akan melihat apa pencapaianmu sekarang ini. Wow luar biasa. Mudah-mudahan Papa Bilar menjadi Imam yang baik ya untuk keluarga dan rumah tangganya tetap semangat kita yakin bahwa leslah akan selalu bahagia untuk berikutnya persahabat hidupkan vitamin pun kita dapatkan di semalam diunggahannya Papa B Masya Allah idola keselenggaraan kita memang selalu bikin bahagia banget ya apalagi Bunda lesti lagi memegang BBL yang mau berjalan Aduh Masya Allah bayi pintar bayi hebat bayi yang sangat benar-benar membuat kita semangat dan nah, dibikin salvo juga dengan baju yang dikenakan oleh Bunda Lesti Itu desain dan pasnya itu adalah produk MRB Clothing Line Persampai dia, wah wow, makin gak sabar banget ya Dengan peluncurannya, makin gak sabar juga pastinya onti-onti the, the online Pengen samaan dengan bajunya Bunda Lesti Seperti yang ditulis oleh Bu Fir ya Bu Fir mengatakan Aw, Masya Allah sangat nganu Baby L, Bunda serta Baby XL Aw, sehat-sehat ya kalian bertiga Bajunya yang dipakai bunda, el ya lucu jadi pengen kembaran Hihidr, aduh Masya Allah banget ya Semuanya pengen kembaran banget dengan baju yang dipakai oleh bunda Lesti wow. Dan kita lihat juga persahabat ya, kalimat komentar pun banyak diberikan Salah satunya dari akun Hakaniyati Disitu mengatakan amin ya Allah, Masya Allah Ada paparan bunda, sama Abang, yana Abang udah gak mau dipegangin lagi sama bundanya, lucu banget Udah pengen jalan sendiri, salvox sama baju bunda MRB, keren Semakin sukses kalian ngeleslar kesayangan Apapun yang dikerjakan, dilancarkan Semakin dilancarkan juga rezekinya berkah barokah Buat keluarga kecil kalian Bahagia terus, Leslar Family Amin, Allahumma amin, Masya Allah Begitu banyak doa baik yang diberikan ya Mudah-mudahan doa baik, bisa kembali yang, ke yang mendoakan Dan mudah-mudahan doa baiknya diijabah oleh Allah SWT Amin dan berikutnya juga persahabatnya kita lihat nih Bukan hanya Bunda Lesti yang memakai desain terbaru dari MRB Clothing Ternyata Papa Bi juga persahabatnya memakai baju Ini tentunya baju yang sangat luar biasa juga nih persahabat ya Ternyata baju yang dikenakan oleh Papa Bilar ini Baru sadar nih persahabatnya desainnya terinspirasi dari Ilal tuh persahabat Wow ini keren banget ya produk MRB Clothing Doakan bisnisnya Papa Bi ya mudah-mudahan lancar, sukses, dan tersenyan jaya selalu. Amin. Kemudian juga kita lihat persahabat mengenai karya persahabatnya. Update. Lagu Cinta by Asila dan Leslie Kejoro ternyata sudah mencapai 6 juta viewers nih persahabat. ya Ini ciptaannya Kak Meligus Guslaw. Ini keren banget. Luar biasa Bunda El. Emang selalu membuat kita bangga. Semoga terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaik. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar menarik. Kabar terbaru namastinya kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bagi ucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.